The secret of thinking yang gimana ya caranya awet muda hanya menggunakan mindset kita. Hmm, let's get started. Welcome back to my channel. Uh, thank you so much buat teman-teman yang baru gabung di sini. Salam kenal semuanya, aku Tresnani. Di channelku ini sering membahas tentang positivity, self development, law of attraction, manifestation, dream life, dream job dan masih banyak hal lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gimana cara awet muda hanya menggunakan mindset nih. Oke, jadi sebelumnya aku sudah pernah membahas tentang topik ini di TikTok dan Instagram. Jadi buat teman-teman yang belum follow aku di TikTok, Cus langsung follow Tresnani mulai dan Instagram Tresnani. Kalian Tahu nggak hanya dengan otak atau pikiran kita itu bisa membuat kita awet muda loh Oke di sini ada penjelasannya di dalam buku tentang cells regeneration pelajaran biologi dan science ada tulisannya sel kita meregenerasi setiap harinya. Oke, okay. Contoh, kulit kamu akan mendapatkan kulit baru setelah berapa kali dalam seminggu Organ kita, termasuk hati, jantung, sel-selnya akan meregenerasi dalam beberapa waktu Mungkin nanti kalian bisa google sendiri tentang ini Tapi setiap kali sel kamu meregenerasi, ini akan meregenerasinya sesuai dengan umur kamu yang sekarang Atau umur yang ada di kepala kamu Bentar, bentar, bentar, bentar. Ini, ini gimana nih maksudnya nih? Oke okay, aku ulang lagi ya jadi sel kamu akan meregenerasi sesuai dengan umurmu saat ini Atau umur yang ada di kepalamu Yang ada di mindsetmu sekarang Jadi kamu tahu kan artinya Contoh kalau misalkan umur kamu sekarang 33 Tapi yang ada di kepala kamu berpikir kalau badan kamu ini masih di umur 25 Nanti sel kamu akan meregenerasi umur yang ada di kepala kamu yaitu umur 25 Jadi sel kamu akan meregenerasi terus-terusan di umur 25 Nah kamu bisa memperlambat penuaan hanya dengan mindset Itu yang aku lakukan Dari dulu orang selalu berpikir kalau umurku tuh sekitar kayak 24, 25, 27 gitu kan Padahal sebenarnya udah 30 lebih Kenapa? Karena dari dulu aku merasa bahwa badanku ini umurku tuh masih 25 Makanya ketika beberapa hari lalu aku ada update di instagram story tentang skincare Banyak banget teman-teman netizen di instagram followers yang gak percaya kalau umurku ternyata sudah 30 lebih Mereka kayak, kak serius aku pikir kakak masih 25, aku pikir kakak masih 27, 24 gitu kan Terus aku bilang kayak, bunda <laughs> aku udah 30 lebih bunda Tapi itu yang aku lakukan, mindset semua tuh mindset, pikiran kamu sangat powerful Dari situ aku kepikiran untuk bikin video ini Kalian tahu gak? Karena itu semua berawal dari pikiran kita sendiri Oke ini sampai aku catat ya Jadi kalian bisa bikin list positive mindset Kayak aku seksi, aku terlihat muda, aku smart, aku tajir Banyak yang suka sama aku, orang-orang pada... Percaya sama aku. Terus kalau kamu lagi siap-siap pergi tuh di pagi hari ya kan, kamu di depan kaca nih ngomong aja kayak good morning beautiful you are so pretty. You're so smart, you're so sexy. Ah, oh, I know attracting client today is easy. Aku tahu banyak orang yang suka sama aku. Akan banyak klien yang deal sama aku hari ini. Ah, oh, pink so much, I'm so happy and grateful gitu, you are successful amazing woman, kamu harus merasakannya bener-bener, balik lagi pakai feeling, you have to trick your brain to believe it, if you don't feel it you won't believe it, kamu harus ulang-ulang, repetition sampai kamu percaya, otak kita ini sangat powerful, kalian harus selalu ingat seperti yang aku selalu bilang ya repetition itu adalah kuncinya kita harus ulang-ulang, ya kan, terserah mau pakai kata-kata yang sama, atau kata-kata yang beda terserah Kenapa? Supaya itu masuk ke alam bawah sadar kita Nanti otak akan mempercayainya Kita akan ngomongin tentang human growth hormone Gimana cara mendapatkan hormon ini? Aku sambil baca ya Hormon ini diproduksi di sebuah kelenjar Sebesar biji kacang polong di dalam otak kita Produksi terbanyak saat kita tidur Setelah kita mencapai usia tertentu di mana pertumbuhan badan tidak terjadi lagi Produksi hormon ini juga menurun Seiring dengan waktu Fungsinya tidak hanya untuk pertumbuhan tubuh Aja, tapi juga fitness hormon, anti-aging, dan lain-lain gimana nih cara nge-boosting hormon ini Kalau kita tidak mau disuntik injection. Yang pertama, kamu harus mendapatkan kualitas tidur yang baik minimal 7-9 jam bener-bener kualitas yang baik ya, bukan yang kamu kayak kebangun-kebangun gitu. Terus yang kedua intermittent fasting atau berpuasa. Di sini juga ada penelitiannya biar produksi hormon tadi bertambah, salah satunya dengan berpuasa. Nah tips awet muda selanjutnya menurut aku yang pertama tidak merokok yang kedua tidak depresi dan stres terus-terusan kamu berada di low vibration. Coba deh kamu lihat teman-teman yang terus-terusan sedih, galau, depresi mukanya kelihatan kan kayak ketekuk gitu loh cepat tua oke okay. terus yang ketiga faktor genetik ini penting banget berpengaruh banget karena di keluarga aku juga genetik yang keempat kamu sering refreshing pergi ke alam ke pantai ke gunung ke sawah yang kelima sering mendengarkan musik yang bikin happy pokoknya stop mendengarkan lagu galau kalau kamu subscriber Tresnani kalian pasti tahu nih dilarang mendengarkan lagu-lagu galau yang keenam pakai kacamata anti blue light atau radiasi ketika kamu lagi main HP dan laptop kenapa Karena HP dan laptop kita ini mengeluarkan cahaya yang dinamakan blue light Yang berpengaruh ke mata kita dan itu membuat kayak kerutan-kerutan halus di wajah kita Pokoknya kelihatan jadi tua karena radiasi Kalian beli ya Harganya memang lumayan mahal tapi itu demi kesehatan kalian Terus yang ketujuh Cara berpakaian kamu jangan sampai terlihat tua Pinter-pinter cara memilih pakaian yang cocok dengan kamu Yang kedelapan Pakai skincare yang mengandung anti-aging retinol Atau serum seperti ini Bentar, jangan kemana-mana Aku tunjukin dulu serum yang lagi aku pakai saat ini Oke, jadi akhir-akhir ini Aku mau rekomendasi sama kalian Salah satu serum yang aku pakai Sudah beberapa minggu Itu dari Scarlet Whitening Namanya Glow Tening Serum Kayak gini Aku sudah coba beberapa minggu dan hasilnya jadi kayak mulus banget di muka dan ini nggak yang instan ya harus rutin ya nggak Nggak mungkin kamu coba semalam, terus besoknya langsung kayak glowing gitu. Nggak jadi, kamu harus pakai rutin. Aku rekomen banget, kamu harus sering-sering pakai serum sebelum tidur, ditambah retinol, ditambah skincare. Kamu yang lainnya juga nggak apa-apa, karena percaya deh, apalagi untuk kalian yang umurnya sudah di atas 25, di atas 30 kalian harus banget merawat kulit kita menggunakan skincare yang cocok dengan kulit wajah kamu. Apalagi ini tuh harganya nggak terlalu mahal, cocok banget buat kantong anak mahasiswa. Untuk cantik kan nggak harus mahal ya, kamu punya aja tertentu yang penting kamu lihat kandungannya aman atau tidak oke okay, lanjut yang ke-9 memiliki sense of humor yang bagus jangan kamu jadi orang yang gampang marah ya kan gampang depresi gampang kayak ngomel-ngomel uh, sumbu pendek <laughs> kamu harus punya sense of humor yang bagus kamu ketawa-ketawa sama tetangga sama temen-temen bercanda-bercanda nih percaya sama aku ya ketika kamu tertawa kamu jadi awet muda Ketika kita tertawa, kita juga menghancurkan sel-sel penyakit yang ada dalam tubuh kita Makanya, kalau kamu nonton di film The Secret Itu kan ada ya ketika orang divonis uh, sakit kanker payudara Yang dia lakukan sehari-harinya nonton video-video lucu tertawa Dan itu ada penelitiannya tuh Yang ke-10 terus berada di high vibration Aduh ini penting banget ya Gini, kamu harus selalu bersyukur dan bahagia Karena itu juga membuat aura wajah kita terbuka. Yang ke-11, jangan lupa nih penting banget buat cewek sama cowok ya pakai sunscreen atau sunblock supaya kamu terhindar dari radiasi matahari. Oke, okay, kayaknya sampai sini dulu pembahasan kita tentang rahasia awet muda. Uh, jangan lupa di-like dan subscribe, kasih tahu teman-teman kalian untuk follow Tresnani. <laughs> Oke, okay, see you in my next video. Bye bye.